malam yang dingin aku sendiri dingin dingin hati ini tambah dingin entah mengapa kalau cinta memang aku sudah tak punya. Air mata ini gini keringlah sudah dingin Ingin memberanji pada siapa Ada salah orang lain yang kau cinta Bukan, bukan salahmu Tapi diri ini juga tiada bersalah Punya rasa, punya mata. Tapi janji tinggal, janji bulan madu hanya mimpi. Tapi janji tinggal, janji. Ingin membenci pada siapa, tidak ada salah orang lain yang kau cinta, bukan? Bukan salahmu, tapi diri ini juga tiada bersalah rasa punya mata punya telinga saya kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia kau janjikan sepatu tinggal janji bulan madu hanya mimpi tapi j